Chris Dayanti, seorang aktris, penyanyi dan politikus yang dijuluki diva pop Indonesia, lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1975 di kota Batu Jawa Timur. Pada tahun 1992, ia memenangkan festival Asia Bagus di Jepang. Kemudian pada tahun 1995 merilis album profesional perdananya berjudul Terserah. Pada tahun 1996 merilis album duet pertamanya berjudul Cinta bersama Anang Hermansyah. Dan membuat nama keduanya semakin populer Ia juga sukses membintangi beberapa judul sinetron Lagu menghitung hari yang diciptakan Melly Guslaw yang dirilis tahun 1999 mengantarkannya sebagai penyanyi pop papan atas Indonesia